Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu semuanya Bertemu lagi dengan saya Kali ini saya akan Memaparkan bagaimana Cara mendownload piagam penghargaan Setelah kita melakukan Pengimbasan pada kegiatan bimtek Guru Belajar seri AKM Baik langsung saja Langkah pertama yang harus kita Lakukan adalah Kita buka browser Kemudian kita ketikkan guru belajar Setelah muncul seperti ini Kita ketik guru belajar dan berbagi Klik guru belajar dan berbagi Kemudian kita klik Ayo guru belajar Setelah tampilan seperti ini Maka kita pilih Menu Atau kita masukkan username dan password seperti yang sudah kita lakukan pada saat pertama kali kita mau mendengar belajar seri AKM. Baik, langsung kita masukkan username dan password SIM KB kita. Baik, setelah tampilannya seperti ini, maka langsung kita pilih menu assessment kompetensi minimum. Caranya sama dengan waktu kita mau mendownload sertifikat BIMTEK untuk mendownload piagam penghargaan. Kita juga kita bisa eh, mendownloadnya di menu sertifikat kegiatan ini. Nah ini untuk yang atas Ini adalah sertifikat kita Untuk kegiatan bintek guru belajar seri AKM Sedangkan yang bawah ini adalah piagam penghargaan Bagi sekolah yang mana gurunya sudah melaksanakan Pengimbasan Jadi bisa kita langsung download atau undur di sini Nah setelah seperti ini Maka akan berada hasil download akan muncul di bagian bawah sini bisa kita buka nah ini nah seperti ini ini adalah piagam penghargaan dari dirjen GTK untuk sekolah kita yang sudah melaksanakan proses penyimbasan sekian dari saya semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh